Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semua sobat mancing Alhamdulillah Pada hari ini saya Akan Unboxing dan mereview sedikit Paket pesanan saya Yang sudah ada di belakang ya, Sebenarnya sudah datang eh, Seminggu yang lalu ya, Hanya saja Baru ada kesempatan mereview Dan akan unboxing sedikit Pada hari ini Sobat-sobat mancing, eh, ini membutuhkan referensi sedikit gambaran terkait seperti apa sih eh, joran ini. Yang katanya juga salah satu joran yang terkuat ya, di muka bumi. Ya. Ini sebenarnya adalah eh, joran Kingdom Extreme. Ya. Kingdom Extreme. Ya. Kingdom Extreme. Kita akan langsung buka saja. stream ya, panjangnya 180 delapan puluh, evanya sedikit pendek ya, tertera ada tulisan tim siap dan modelnya dengan seri kdx enam mhs dengan lain PE 24 2.4 dengan jik maksimal 250 gram kemudian maksimal drag 25 kg ya. nah warnanya sangat bagus kemudian ya ada masih berbungkus kemudian di sini juga ada tulisan finis ya. virtual city dan model penguncinya model drag ya nah, ini sangat bagus warnanya cerah ya ini juga ada tulisan tertera light week". Construction. Ya. Dan juga Sebelahnya ada tertulis Kingdom Extreme Dan sini juga ada tulisan HMSC ya. High Modul Solid, nah, Solid Carbon Blank Ini tertulis HMSC High Modul Solid Carbon Blank Kemudian dengan torai made in Jepang yang sudah sangat terkenal ya. Nah ini ada tulisan tim Siu ya. ya. Dan dia menggunakan SI sharing dengan 100% silikon karbide teflon free ya jadi ring Fuji ini memang memiliki beberapa eh, tingkatan ya ada beberapa tingkatan dari yang terendah sampai yang tertinggi kalau yang tertingginya itu eh, Fuji Gold G gold dengan titanium ya ringnya jadi sangat kuat itu seri tertingginya dan di bawahnya ada silikon karbit. ya ini dia silikon ini warnanya sangat sangat rapi dan cantik juga ya buat teman-teman yang mungkin ingin memilih coran Kingdom Extreme ya. Bisa menjadi referensi. Nah, di sini juga tertulis Advanced Innovation in Jigging Performance. Jadi untuk jigging sangat direkomendasikan ya. Ini sangat bagus dan satu lagi pesanan yang saya eh, tunggu kemungkinan hari ini datang. Itu saya memesan uh, reel, khususnya pendetel 3 seri 6000hs Mudah-mudahan sih muat ya, mudah-mudahan muat di kingdom extreme ini Saya penasaran, uh, mudah-mudahan bukannya pas ya Karena saya pesan model spinning dan ini sangat bagus pasangan yang spinning Kingdom Extreme mantap nah, ini dia Oke. kita lihat beberapa rekor yang kita pecahkan oleh joran ini nanti apakah rebabun akan naik saya penasaran lihat nanti di video berikutnya. Oke. Okay. Itu sedikit uh, unboxing dan review dari saya terkait coran yang saya pesan dan satu set dengan uh, PE-nya. Saya pesan PE 3 ya. 03 salah satu buatan anak negeri, Relic Nusantara Samsung X-12, dan ini memiliki eh, beberapa warna, jadi setiap 10 meter dia ganti warna, jadi ini sangat eh, bagus, dan beberapa di YouTube saya lihat banyak yang menggunakan PE Samsung. Ya. 12 PE nomor tiga, ya. kedalamannya 300 meter dan ini sangat recommended ya, sangat recommended. Recommended sekali. Ini memiliki 12 gulungan Samsung. Ya. Oke, okay. sobat angler, sobat mancing, kita lihat dan kita tunggu video berikutnya. Dia akan unboxing pen battle seri 3 pen battle 6000 HS dan mudah-mudahan clock bisa dipasang di Kingdom Extreme. Oke, kita tunggu video berikutnya. Mancing Mania.